oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, teman-teman jadi kita hari ini membahas soal cara mengatasi burung ruak-ruak yang susah keluar dari semak-semak cara mengatasinya ikutin video ini sampai selesai lanjut sana oke okay, jadi mengatasi burung ruak-ruak yang susah keluar yang pertama kita pastikan jerat kita berwarnanya nggak terlalu mencolok, lah, supaya nggak terlalu kelihatan nampak oleh burung ruak-ruaknya. Yang kedua, cara mengatasinya, kita gunakan speaker besar. Kalau enggak, ya speaker kecil lah. Soalnya, dia utamanya speaker ini adalah suaranya lebih keras untuk memanggil kawan-kawannya yang disemak-semak dan yang ketiga itu kalau bisa itu pakai pikat supaya yang disemak-semak biasanya mereka cuman ngintip dari semak-semak kayak gini kalau kita pakai pikat otomatis dia keluar Oke, okay, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.